Breaking News. PMKG telah mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk wilayah Maluku, NTB, NTT, Sulsel, Sultra. Gempa dengan berkekuatan 7,5 skala Richter terjadi pada tanggal 14 Desember tahun 2021 pada pukul 10 lebih 20 WIB. Intro Kamu tiko hotel lari sudah ini ikan ikan sudah apa semua ini? Tinggal pilih ikan sudah sepi semua ini. Tinggal tunggu dulu. Kompak yang luda tak? Kau pilih ikan dulu. Kompos datang ini. Kau pilih apa ikan berjeda tak? Tak berubah. Wei, kamu tiko hotel lari sudah ini ikan ikan sudah apa semua ini? Tinggal pilih ikan sudah sepi semua ini tunggu dulu. Ombak yang dulu datang. Gantikan dia dulu. Oh, kau jangan tunggu itu. Wei, gantilah besikap datang. Sabar datang.